melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum menjelaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia itulah cita-cita luhur negara indonesia yang dikandung dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1445 nyatanya seperti yang kita ketahui ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mencegah terwujudnya cita-cita bangsa kita ini datang bukan hanya dari hiruk pikuk dunia yang normal Melainkan pula dari kekuatan-kekuatan anomalus yang di luar nalar dan pikiran biasa, untuk menjaga kenormalan Indonesia, dibentuklah lembaga urusan anomali kita ini. Sejak kecil, kita semua pasti pernah dengar istilah seperti sihir, paranormal, gaib, magic pertukunan, ilmu tenung, dan lainnya ini anomali-anomali seperti itulah yang harus dikendalikan, kelola dan urus, selaku abdi-abdi negara dan masyarakat di mana pemikiran, kemampuan dan usaha konvensional gagal disitulah kita bertindak, oleh karenanya pada peringatan kemerdekaan Indonesia ini marilah kita semua berdoa agar Tuhan yang maha kuasa Senintiasa menolong kita menjaga bangsa dan negara Indonesia raya yang kita cintai dari segala abnormalitas dunia, Mertika Lembrusan adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Mereka juga tahu keberadaan sebuah anomali atau yang bisa kita sebut sebagai SCP dan bisa dibilang SCP Foundation lokal di Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya lemurusan itu? Tugas utama lemurusan sama seperti SCP Foundation, yaitu untuk mengurus semua anomali yang ada di Indonesia. Mereka punya tugas untuk mengurus semua hal pemerintahan yang berhubungan dengan anomali, kayak rapat dengan foundation atau dengan organisasi lain. Urus semua anomali yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi Fungsi dari lem ada empat yaitu Merencanakan, memutuskan, dan mengurus kebijakan pemerintahan di bidang pengawasan, pengenalian, dan pengolahan anomali serta ulurusan eksternal anomali Menjalankan kebijakan pemerintahan seperti seputar anomalian, termasuk koordinasi, pengawasan, pengolahan, dan pelaksanaan pemerintahan Melaksanakan file protokol atau kebijakan tirai untuk memisahkan kenormalan dunia secara umum dengan yang anomalus, mengurus hubungan perintah dengan dunia paranormal lokal dan internasional. Di lemurusan ada beberapa jabatan atau struktur organisasi itu sendirinya di mana setiap jabatan atau divisi punya tugasnya masing-masing dalam urus anomali yang ada di Indonesia dan inilah adalah chart atau grafik yang bisa kalian lihat. Di sini bisa dilihat paling atas ada kepala lembaga di mana mereka memiliki jabatan tertinggi, ada sekretaris dan inspektorat dan di bawah sekretaris pun ada yang ngurus keuangan, perwakilan pemerintah dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat ada macam-macam deputi atau divisi yang ada di perusahaan dan gue coba jelasin satu-satu di sini. Perdeputian Pengawasan Anomali atau DPA dikepalai seorang deputi kepala yang dibawahnya ada beberapa direktur DPA mengawasi dan menyelidiki anomali organisasi peranomalian dan peristiwa anomali di seluruh Indonesia Perdeputian pengenalian Anomali atau DKA dikepalai seorang deputi kepala yang dibawahnya ada beberapa direktur DKA bertugas mengamankan mengambil alih, mengurung memusnahkan, dan lain-lain dalam lingkup pengendalian anomali Pusat Pengelolaan Anomali atau PPA di kepala seorang kepala pusat yang bawahnya ada beberapa kepala balai besar PPA menjalankan semua aktivitas dalam lingkup pengenungan anomali Seperti pendayagunaan, penggunaan, penguji cobaan, sampai dengan produksi anomali dan peralatan penanganannya Sebenarnya ada lagi tapi nggak kelihatan di grafik ini Yaitu Sekretariat Lembaga atau SETLEM dan Inspektorat Lembaga atau ITLEM Sekretariat Lembaga atau SETLEM dikepalai oleh sekretaris utamanya yang bawahnya ada kepala biro SETLEM menangani birokrasi internal dan hubungan eksternal Urusan, seperti urusan kesekretariatan, koordinasi antar pemerintah, hubungan dengan dunia peranomalian, dan aspek humas kebijakan tirai Inspektorat Lembaga atau Itlam dikepalinya seorang inspektur utama yang dibawanya ada beberapa inspektur Itulah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal atas remurusan Di setiap DPA, DKA, dan PPA, dan lain-lainnya Ada divisi lain yang tugasnya pun unik-unik Berikut adalah tugas masing-masing dari mereka Di Perdeputian Pengawasan Anomali atau DPA Ada Direktorat Pemantauan, Yaitu melaksanakan pengawasan umum atas anomali Atau organisasi peranomalian yang berada di luar cangkupan penguasaan atau perhubungan remurusan Lalu ada Direktorat Penyelidikan Melaksanakan penyelidikan dan penindakan dasar atas anomali Dan kejadian-kejadian anomalus mencuri ketigakan yang berada dalam cakupan publik dan terakhir dan juga ada kelompok penjabatan fungsional. Di Perdeputian Pengadilan Anomali atau DKA, ada Direktorat Pengamanan, yaitu melaksanakan penguasaan negara, pengambil alihan, dan pemusnahan atas anomali yang berbahaya atau dianggap penting, seperti Satuan Kerja Lemrusan yang bersifat semi-militer. Ada juga Direktorat Penahanan, yaitu melaksanakan penyimpanan dan pengurungan atas anomali yang berbahaya atau dianggap penting bagi urusan pemerintahan. Dan ada Satuan Kerja Khusus, antara lain Detasemen Semen Khusus 00 Antiklinik yang mungkin kalian pernah lihat logonya. Ketiga ada pusat pengelolaan anomali atau PPA, ada balai besar pemanfaatan yaitu melaksanakan pendayagunaan anomali berupa makhluk makhluk sapien dan penggunaan anomali berupa barang non sapien. Lalu ada balai besar pengujian yaitu melaksanakan penguji jawaban anomali baik yang ditahan dibuat dikuasai atau dipinjamkan kepada lemburan dan yang terakhir ada sekretariat lembaga ada biro tata usaha dan keuangan mereka menangani internal lemburan seperti anggaran dan belanja hukum publikasi internal sumber daya manusia dan lainnya ada juga biro perwakilan ekstra pemerintah mereka menangani hubungan antara pemerintah dengan organisasi peranomalian domestik dan internasional serta operasional badan usaha milik pemerintahan kelolaan lemburan dan terakhir ada Biro Perwakilan Intraperminta Melaksanakan koordinasi dan hubungan antar lemburan dengan pemerintahan yang lebih luas Mulai dari tingkat sentral sampai lokal Kerjaan lemburan gak jauh bedanya Dengan SCP Foundation, hanya saja mereka Itu bagian dari pemerintah Indonesia Atau di bawah naungan presiden yang beroperasi Di seluruh Indonesia, sedangkan kalau SCP Foundation itu tidak di bawah naungan siapapun Dan juga ada di seluruh dunia Lemrusan dan SCP Foundation pun juga menjalin Hubungan yang baik di sini, sehingga Ya, mereka bisa dibilang gak lah, Meskipun kita pernah maling Si Picosus ID dari mereka Dengan pura-pura jadi Chaos Insurgency Menurut kalian gimana? Terkait lemburan ini ada di Indonesia Kalian bisa tanya kita lebih jelas lagi terkait apa sih itu lemburan Dan juga akan ada video yang membahas sejarah lemurusan Karena panjang banget Dan itu dimulai pada tahun 1900an Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dasar secure, contained, dan protect